Selalu jaga kesehatan, pastinya, cuy. Ya, kita harus jaga kesehatan, cuy, karena kesehatan itu mahal harganya, mahal sangat harganya, cuy. Ya, kalau kita sudah sakit, ya, uh. oke. Hari ini saya ada kesempatan untuk membuat sebuah video, cuy, ya, karena dua hari ini atau dua hari, ya, dua hari ini saya sakit, cuy. Ya, itulah selalu saya cakap, cuy, ya, jaga kesehatan, cuy, ya, jaga kesehatan. Kali ini saya akan mengabungkan lagi requestan teman-teman, ya. Ini cukup banyak juga yang request, cuy ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi ustadz yang ada di Malaysia, cuy. Tapi ustadz ini berbeda lagi, gitu ya, berbeda lagi karena uh, teman kita cakap uh, suara dia bagus, gitu ya, suara dia merdu, katanya, cuy, ya. ya Makanya saya penasaran, gitu ya. Oke, di sini judul videonya itu adalah "Azan Nahwang Termerdu di Malaysia", dan uh, di sini saya nggak paham, cuy, ya, maksud dari "Azan Nahua". Wan itu maksudnya apa ya azan ya azan nahwan termerdu di Malaysia Jadi mohon maaf banget kalau saya tak tahu cuy Korang bisa komentar saja di bawah cuy ya Oke dan sebelum lanjut korang bisa bantu like video ini kalau memang suka cuy ya Dan jangan lupa komen di bawah juga gitu ya Supaya kita pendekatan dengan algoritma youtube seperti biasa cuy ya Oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy tambah membuang masa jum kita tengok videonya Oke videonya udah siap Ceramah Ustadz Akil Hai Hai <tuh> Kayaknya salah ini menyebutnya cuy Ceramah Ustadz Akil Hai Tak apalah Tapalah ya Kurang bisa benarkan cuy ya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Uu. Oke Aduh Hampir lupa cuy ya Saya mengambil video ini Saya mereaksi video ini tuh Dari Bang Muslim Korang bisa subscribe juga ya Channel sahabat kita ini cuy ya Nanti saya cantumkan di link Deskripsi di bawah Ustaz Ustaz Akhil Haik. Sebab itu ada kakak muslimin muslimat Rahimahkumullah Masih muda Apa yang kita nak sebut pada malam ini juga ada orang kata Kelantan menutup oh, okay, semua okay. pintu hiburan dan sebagainya. Baru gua mau cakap, cuy. Ini bahasa yang digunakan tu bahasa Kelantan gitu ya. Benar banget Kelate. Sedangkan seni ini tok guru sendiri akui. Tok guru sendiri akui dah ambo banyak jumpa tok, tok guru juga di seluruh negara ini. Ambo tanya, "Ustaz, ustaz, ustaz zikir suka melagu ko tak belaku?" Kata setengah tok guru dia kata, "Ambo" kalau berlagu tu roh sikit dia cepat, dia. Tengah, cantik, planet, lah, kita dia zop aspat berlagu kata cantiklah sama planetlah kita sebab <Susuk> lepas tasbih lepas tahmid lepas takbir lepas tahlil kalau diiramak macam mengaji Quran ya berlagu itu sebab Mem ada belagu, seni mengaji ya. Quran mengaji Quran ini, dia ada baca dia bila melalui ayat-ayat contoh nama Firaun tidaklah kamu baca dengan kerah sedikit itu kata seni orang mengaji lagu lagulah ni Kerah macam mana? Kerah ikut sesuai perangai Fir'aun laknatullah ya Mesti baca dengan sesuai dengan konsep dia. Ada seni bacaan lagu dia. Hmm. Izhab illa Fir'aun. Kalau boleh. <gülüyor> wow ber. Hm, gua langsung merinding. Sih. Ini saya dengar apa ya, dia oh, wuh, sampai ke kaki. Iذهab ila Fir'aun. Kalau boleh kerah, kerah lagi. Wow. Sebab Fir'aun tu Mana boleh, kalau Izhab ila Fir'aun kita baca dengan lagu sedih. Kena hari kakak. Tak kena. Dia punya, dia pun. Pirah Ahun pun dalam kubur. Tak terasa ke apa Pirah Ahun dalam kubur. Mesti dengan sening. Zikir, contoh-contoh, syiar, azan itu. Azan tu mengajak kita. Ini azan ini. Tengok fadilat khaifiat seorang Bilal Kalau kita buka atas bihul ghafilin Banyak tentang bapak Sepanjang mana suara Bilal Sepanjang mana Banyak orang datang jemaahkan dan dengar suara dia Begitu dia tidak dikurangi pahala barang sedikit pun Wow Itu pasal muazzin jangan Ya Ustaz, muazzin ada Bilal Tangkap muat je lah Ustaz Buat apa nak iya-iya Jangan Itu pasal di Madinah dan Masjidil haram Kita tengok azan dia ada seni. Kalau kita Malaysia lain, Kalau Malaysia lagu dia Allahu akbar Begina, banget, mendayu-dayu gitu ya. Oh, gue nggak tau sih, gue gue nggak tau kalau mendengar orang orang azan ya, apalagi ustadz ini orang itu, gue kayak gembira banget gitu ya, karena saya apa ya dulu ya waktu SD itu saya masih sekolah jitu sekolah dasar itu saya suka banget dengan azan gitu ya. Saya saya berapa kali mendapatkan juara gara-gara uh, lomba azan gitu sih. Ini merdu banget. Tantang <tuh>, lomba. <tuh>, <tuh>, Itu di Malaysia. Pergi belak di Makkah. Okey okey. Azan Makkah ini. Allah Akbar Allah Akbar. Wah, wow. Se sebiji sebiji banget ini. Gua gua. Eh, saya pernah meniru uh, azan ini tu, tapi enggak pernah. Saya mendapatkan orang yang membawakan azan itu mirip sangat cuy. Ah, keren sih, keren-keren banget ini. Saya, saya suka banget Saya, saya ulang dulu cuy, disitu, cuy. Iya. Pagi di situ. Iya. Pergi pula di Makkah. Ah, ini nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, Allah... Barulah kebar. Itu saya masih rendah. Ustaz ni tinggi banget. Buang ulang lagi cuy. Ya. Pergi belak di Makkah. Ah, okay. Allah.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 Sano lain bunyi di sini lain sikit Kalau yang Malaysia beda apanya? Sekolah tu koyong. Subuh. Minan... <laughs> Panjang. <laughs> <laughs> Jauh. There is no break for you. Geek muka. itu ya saya saya baru tahu cuy ya ternyata azan subuh itu minimal macam tujuh enggak tapi saya di kampung ya dengar yang azan subuh itu pasti panjang akhirnya gitu ya atau ya aliran agama kan agak beda beda apalagi di Indonesia cuy ya saya nggak tahu gitu ya apakah yang, eh, yang mana benar yang mana enggak tapi Ustaz ini mengatakan hal yang memang berlaku di di Arab gitu ya. Hmm. Hmm. Itu masa ada satu makcik dia tanya kepada abang masuk Mekah. Dia kata, "Ustaz, hmm. Wanoni Bilal Majlis Haran dia punya pandai sangat." <laughs> ambo ngaji tajwid weh. 5 bulan ambo dia kata. <laughs> Apabila baris fathah bertemu dengan waw dengan ya bertanda sukun Maknanya sifat ling, Ustaz. Kena lunak, lunak, lunak. Tapi bila mari huruf suku mendatang, maknanya nama dah mewakaf, ada tiga huruf, namanya matling. Maknanya matlunak. Kena buat lunak. Boleh baca dua harga, empat harga, lima harga. Ini Bilal Masjidah Haram tak ada harga. Gua Nostaz. Punya alimnya makcik ini daripada Bilal Masjidah Haram. Abang kata begini, makcik. Punya alim. Dalam kesenian ini, banyak benda-benda yang kita tak boleh bicara soal tersurat. Nah, betul, betul. Ada bicara bahagian. soal tersirat. Sebab itu, bila azan ini di Mekah lain, Madinah lain. agak ambo, fikir cara hujah bodoh kita satu je. Adik, itu pasal azan subuh jangan buat lagu Piramli. <laughs> lagu Piramli sih? Pasal? Luna sangat. Waktu subuh tu kan waktu bersantai. Tiba-tiba uh. kena pula bampiran Raffiq. Tambah bila Haifa dah soalan. dia betul dia tu khairum ada keset jadi adik kakak sebenarnya ada gas dia ditusuk gitu dia ada seni sini saya kata ustaz tua-tua pada seni dah ada cuba cuba tidur kamu dah lelaki ke perempuan perempuan ya bhai ni cik dalam lamboi tu dia tahu dia pegang ni mak aku ni pasal lain dia penyenjuk lain <laughs> nah, kalau ibu muda seni dia keluar ibu muda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illah itu muda sikitlah hak tua sikit la ilaha illallah smadurasu ya wala kelakar <laughs> je Berjanji Merhaban ini sendiri. Mm -hmm. Cuma kita saja. InsyaAllah di Kuala Krai ini jangan lupa bersanji Merhaban. Ini remaja ramai. Jangan esok bersanji Merhaban langsung tak boleh. Budak-budak, kita langsung tak boleh bersanji Merhaban. Susah nanti. Ini budaya yang molek. Dalam UMNO, tuduh kita macam-macam, kita bangunkan budaya bersanji ini. InsyaAllah. Yeah, yeah, Ada orang muda yeah. kata, ini apa Ustaz, teguk-teguk. Allahumma salli wa sallim wa barik bariq alaiq alaiq. Buat apa ustaz nak kemang-kemang tengkok ustaz? Kita baca macam biasa dia. Ai baca lagu mana? Baca, tak payah lagu. Apa pun nak lagu, sakit tekak. Baca biasa macam hamba bacalah. Macam mana ke mana? Eh. Al-jannatu wa. Enggak ada seninya, enggak ada seninya. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Walpadang pasir. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> jadi filem ceramah ni lah dah. Ada seni dia. Begitulah kita. Di mana mana ada seni. Dia. Tapi kalau tak ada, tak kalau seni kita salah guna, kan, Maka hmm. jadi macam-macam kakak jadi macam-macam. Tak usah ketuk pada orang, pada kereta pun. Itu ekzos kecil jadi ekzos besar, tu senilah tu. Mike apa nama speaker ada empat, tambah lagi hak belakang, gundung-gundung kuntang gundung-gundung kuntang gundung-gundung kuntang Itu seni dia, cara dia. Tapi kita sebagai PAS, kita tidak akan melepaskan peluang gifted from the god iaitu pemberian Allah Subhanahu taala kepada kita iaitu melalui seni mudah-mudahan dengan cetusan seni ini dapat membawa kita balik Kemercu kejayaan kecemerlangan sebagai sebuah negara baldatun thayyibatun wa rabbun sebuah negara yang aman yang makmur dan yang paling penting mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu taala amin amin amin amin tuan-tuan sebelum saya menutup majlis ini adik Mama, kakak bisik, saya nak sebutkan perkara sikit saja insyaallah dan uh, mungkin dalam keadaan kita masa yang tidak mengizinkan Cuma pun nak royak adik kakak Hari ini kita melihat bagaimana backfire balik kepada UMNO dan Barisan Nasional Mereka buat rancangan macam-macam dalam televisyen Tapi akhirnya pemanggil-pemanggil semuanya menentang dengan keras fahaman yang dibawa oleh penceramah-penceramah dalam siri-siri televisyen RTM Raja Pengampu ini. Tapi insyaAllah taala mil alaminin dalam saat mereka menuduh mentohmah kita berbagai-bagai semenjak hadirnya spesies yang bernama Zamzam Alakazam di RTM ini, kita melihat berbagai-bagai provokasi. Zamzam dalam gerhana, YB Mat Sabu dengan dituduh dengan dengan derma ini tuan-tuan akan mendapat o, o, o, o di sisi Allah Subhanahu taala. Tak cukup dengan itu, cerita bejak Abjad yang dituduh sebagai mengangkat kain macam-macam kita dengar sehingga dituduh kepada Al-Fadilu Mustatbu Yamie Yaqo bermacam-macam dituduh. Tak apa tuan-tuan pempan. -tuan, wa tuan makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. <-tun> Kita merancang dan Allah merancang perancangan Allah lebih hebat daripada segala-galanya. Lebih betul, cantik, betul, lebih canggih, betul, lebih, canggih, betul, lebih benar daripada segala-galanya. Sebab itu, adik kakak, kita jangan berpatah arah. Kita jangan berpaling. Sebagaimana lagu-lagu yang saya berduk dalam keset ini, iaitu jangan berpaling. Ku takkan berpaling buat kata lirik lagu. Ku takkan berpaling... Ini kayak penyanyi dayanya juga. Aku si putra jadi penyanyi sih, kupasrahkan dan bersujud maklatah tadapan bersyukur kita banyak-banyak lantaran kenikmatan iman dan karunia yang Allah berikan saya suka sangat dengan suara-suara sporty -suara suara daripada al-Fadil Ustaz Taqiyuddin Yang Ahmad, Taqiyuddin Hasan. Inilah sebuah lagu untuk kita bersama. Mudah-mudahan siapa juga yang berjuang dalam barisan alternatif ini, inilah lagu yang sesuai bagi saya. Untuk kita nukilkan bersama-sama Bak kata lagu ini Walaupun engkau akan berjalan Tinggalkan kampung serta halaman Namun kami tetap doakan Engkau bahagia diberjalan Tinggi pula Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi pulang kembali kepada Tuhan tanganku takda bermohon dapat berjumpa lagi semoga Allah akan memberi nikmat pada kami keuntungan biarlah kami tinggal di sini berbahagia dalam ketaatan bila engkau pulang Musara yang kau temui, jangan ratapi, jangan sesal. Demikian suratan kita renangi, jangan ratapi, jangan sesal. Demikian suratan perjuangan kita renangi. Jangan ratapi, jangan sesal, perjuangan kita Oleh sebab itu, sholat tada barahmukmulah. Ka'idah dalam Islam kata, kalau mu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Berjuanglah mana-mana sudut kita boleh membantu kepimpinan ulama di Kelantan, mempertahankan bumi Kelantan dan kita yakin bahawasanya al-mustaqbalil Islam, kemenangan untuk Islam dan hari ini 10 tahun dah terbukti terenggang mengorak langkah. Insya-Allah Pahang, Kedah dan seterusnya negeri-negeri lain barisan alternatif akan menjadi suatu benda yang pasti Kesanubari rakyat yang berbilang kaum dalam negara Malaysia Setelah melihat tindak tanggung daripada mereka lantan. UMNO dan Barisan Nasional sendiri marbakan ataupun membuk-bukkan parti mereka sendiri Tanpa kita boleh berbuat apa-apa Dan insyaAllah dengan gandingan mantap kita bersama Anak yakin dengan kesanggupan tuan-tuan perempuan Untuk berhijrah mengajak rakan-rakan yang masih pekat dan lingkat dengan keamnoiannya Anak mereka sama-sama insya-Allah dengan apa juga uslub dakwah yang kita boleh lakukan kerana tugas kita ialah tidak lain tidak bukan kulil haq walau kana murran. Cakap betul walaupun di sana ada kepahitan. Ingat kata tok guru, pahit itu adalah merupakan ubat bagi kita semua. Insya-Allah Taala Terima kasih Pak Made. Pusing-pusing. Dulu dah cing. Oke okay, cuy Oke okay, cuy itulah tadi dakwah atau ceramah dari ustadz yang menurut saya ini agak berbeda juga dibanding beberapa ustadz yang sudah saya react cuy ya Ini lebih ke ini cuy ya dia satu kelebihan dari ustadz yang kita react kali ini tuh cuy karena suaranya merdu. Sumpah saya harus jujur aja cuy ya suaranya merdu banget Gue suka banget uh... Vokalnya cuy Gue suka banget Karena dia menggambarkan karakter uh, melayu banget nada, nada, nada vokalnya tinggi gitu ya Selalu mengeluarkan nada-nada tinggi Jadi apapun yang dia cakapkan Pasti diawali dengan nada yang tinggi gitu ya Contoh dia tadi Azan tuh Diawali dengan nada tinggi cuy Dia pun membuat sebuah ceramah jadi sebuah lagu tuh Disambil tinggi merdu pula Wow Keren sih Ustaz Keren-keren Sumpah keren banget cuy ya Bukan sekedar keren saja Tapi menghibur gitu ya Menggambarkan Ustaz memang humoris juga gitu ya Humoris juga cuy Oke okay, dan mungkin kalau korang ingin share video ini Korang bisa bantu cuy ya Korang bisa bantu Tulis subtitle aja ya, karena banyak yang tengok video ini juga video saya ini tuh dari Indonesia tapi dia tak paham gitu ya kalau saya sendiri kan saya paham sudah sudah cukup paham gitu ya beberapa uh, bahasa yang ada di Malaysia, jadi saya tolong kepada korang kalau ingin share video ini bantu simpan subtitle juga cuy Oke cuy dan mungkin itu aja ya video kita kali ini dan kita akan ketemu di video selanjutnya cuy saya nggak bisa janji ya saya mengupload setiap hari karena kondisi saya juga nggak selamanya sehat gitu ya terkadang kita tiba-tiba sakit atau gimana cuy ya, ada kesibukan ada halangan saya harap orang bisa mengertilah posisi saya juga cuy ya oke dan terima kasih untuk teman kita yang merequest ini dan semoga ada lagi ceramah atau dakwah seperti ini cuy ya yang bisa menghibur kita, memberikan kita pengajaran dan yang pastinya karakternya berbeda dan ini salah satu Ustadz yang saya uh, tengok ya, selama saya buat reaction ini, ini salah satu Ustadz yang cukup berciri khas gitu ya karena suaranya merdu satu suaranya merdu dan dia bisa membuat ceramah itu jadi sebuah lagu Itu keren banget sih menurut saya Keren banget ya Oke dan mungkin itu aja sih. Saatnya saya pamit undur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya Andy Thank you next Thank you next time. Thank you next Bye Ustadz.